halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini di vlog aku temi ubur-ubur akan mereview uh, gedung uh, rumah sakit yang teman-teman kalau misalkan mau tes hiv bisa di sini dan akses rt bisa di sini nah ini gedungnya gedung ini gedung f ya gedung f-rsud pasboloh kota abdul majid kota bekasi nah di sini terdapat banyak fasilitasnya ada di lantai atasnya itu ada laboratorium dan juga e, poli paru gitu ya di bawahnya itu lantai satu ada poli pelamboyan e, bisa untuk tes HIV dan e, akses ART nah di sini salah satunya e, dan juga bukanya pendaftaran Senin sampai Kamis itu jam 7 pagi sampai jam 11 pagi kalau Jumat Sabtu bukanya jam 7 sampai dengan jam 9 gitu ya Nah di sini ya aku nggak tahu nih boleh mereka eh, makan nggak kalau di dalamnya Oke okay, uh, tetap stay tune aja ya jangan lupa subscribe like dan komen oke okay? Nah aku sekarang udah berada di dalam ruangan tunggu untuk uh, poli flamboyan. Nah, aku tepat di depan ruang farmasi untuk pengambilan obat. Dan di sebelah kanan itu adalah ruang pendaftaran. Pendaftarannya cukup Rp35.000 untuk pasien umum. Dan aku lihatin ke sebelah kiri aku itu adalah poli flamboyan untuk VCT. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, semoga informasi ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Aku datangnya pagi jadi masih sepi banget. Oke okay guys, jadi itu review tentang tadi RSS ID Raspberry Kota Bekasi, salah satu poli city-nya dan bisa akses IP di sana. Jadi so buat teman-teman jangan takut untuk cek uh, IP dan mengetahui sejak dini status IP-mu. Oke, okay, jangan lupa like, subscribe, dan komen channel ini jika teman-teman suka. Oke, okay? dadah.